Halo guys welcome back lagi bersama saya yaitu di channel FN slot ya guys ya tempat ngamen kita hanya di rupiah 138 ya guys ya jangan lupa untuk kita ini kita bermodal Rp50.000 ya kita spin santai santai dulu kita bermain di cat of Olympus ya guys ya Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya guys ya Dan tak lupanya untuk selalu klik tombol lonceng ya guys ya Biar apa? Biar kalian tahu kalau saya upload setiap hari ya Oke kita langsung saja ikutin pola dari saya ya guys ya Ini saya ah, hari ini hari apa ya hari Hari Sabtu, hari Sabtu nih hari Sabtu. Oh, Mbak, lumayan lah. Siapa tahu bisa dapat dana kenakalan untuk hari, alam minggu ini ya, Bu. Oh, udah dikasih petir aja tuh. Udah tinggal 26.000 cok. Birunya kau Oke. Oke ya, oh, gua ingetin sekali lagi ya, guys ya. Tempat ngamen kita di rupiah 138. Jadi, ya kenapa bisa bilang gua bisa ngomong amen ya karena kan gua pakai modal receh ya kan pakai modal receh I, I, aduh uco biru diamondnya kurang satu ngepet lah kita santai santai di ya jangan lupa ngerokok dan jangan lupa sambil Wah kalau ini pada nyiapin anak-anak Gak ada rencana buat keluar sama cewek kalian atau sama cewek kalian ya yang pasti dasar karena ya, kenapa gua ngomongin soal rupiah satu delapan kan apa nih setiap harinya setiap hari entah itu 100.000 ribu itu selalu dikasih tuh ayo paksa skaternya paksa sketernya uspaksa paksa us, paksa, gak mau paksa sih malam ini aku sama temen ataupun acar. Kalau sama temen jangan lupa dana. kuat buat, Hai, <tuh> <tuh> itu tergantung kalian tuh Kapan? Kan, hai, arogasi punya depan. Tarzanji, sudah selesai. Ini gua mau lagi ya? Ratus lah, ratus, gua. dia lihat aja. apa ya. satu karena Karena kapan hari ini gua main di video lain ya yang bukan di rupa satu apa. Kalau bisa gua yang BO apa ya, B Jual <guluh> jual roti lah, coba bilangnya kayak gitu lah. Gua depo, gua depo berapa ya? Gua depo 500.000 ya kan. Gua depo 500.000. Udah jadi sampai Gue ya. Gua withdraw 9 juta. Ditipu, cok. Kan babi. Jadi bayar akun gua langsung di Kita perlu gua sebut Ayam, gua udah kasih tahu ke kan kan. Karena dulu 138 gua dan terbukti dibayar dan itu pun prosesnya enggak lama, cuma sekedar paling lama lima menit ya. Karena ya thank you buat admin-admin pada rp yang sudah selalu tidak mempersul proses deposit saya maupun proses withdraw. -with. kita langsung balik aja ke. Oh kali sepuluh, cow. Oh kuningnya connect cincinnya dong. Kubal, oh, aku kurang duit. Sensasional guys, ada skater 700 ribu ya. Jadi ini paksa us skaternya, paksa ya us, paksa ya us. Ah kita masih ngeliat pola-pola dulu ya guys ya, kita masih ngeliat pola-pola dulu maaf ya guys ada gangguan dikit tadi kenapa ya, tadi kepencet apa itu tadi nah gak tau lah Lain juga gua ngambil konten sambil ngopi sama Posisi. Tadi open chat lah, <tuh> ya, itu kan. Aduh. Asyik yes, ya, guys Tapi udah di dari lebih dari modal di sini, udah lebih dari modal saya nih. tadi udah, udah menang sih. Tapi gua belum puas. Gua belum puas. Gua masih ingin ngamen lagi lah ini Ya, yuk gimana yuk? Yuk. <tuh> Kasih yang terbaik buat malam minggunya yo Get of Olympus. Alias U Us ya. Bus, kasih yang terbaik, Us. Buat malam minggu saya lebih berwarna ya, Us ya. Buat malam minggu saya lebih berwarna, Us. Kok masih di tol ya, guys ya. Kita harus sabar, guys slot ini memang ya nggak bisa gak bisa langsung buru-buru dapet co. Gua juga nggak nggak apa ya nggak nggak apa ya nggak bisa dibilang rungkat ya udah pasti gak ada rungkat lah. Cuman <tuh> buat apa ya kan? Gua ngasih tahu kerungkatan gua buat kalian. Yang terpenting dari gua itu adalah jangan pernah melihat kesedihan gue. Kalau bisa teman-teman gue harus tahu gue ketika senang nih kayaknya sekarang nih ini gue dibagi sama teman gue dikasih tahu sama teman gue di Rp138. Akhirnya gue coba ya nggak bisa coba-coba cok -coba, co. ternyata terbaik ya Rp138. Gak pernah ingkar janji gak gak pernah apa ya namanya ya selalu ngasih lah ini coba gue naikin bednya ya coba gue naikin 3000 ya gua coba naikin 3000. Siapa tahu dikasih oleh Uus ya guys ya. Ayo Us bantu saya malam minggu lebih wabah warna ya Us ya. Tolong Us, tolong dikasih-kasih ya Us ya. Malam minggu jangan sampai sebel ya Us ya. Jangan sampai malu paksa, Us paksa, scatter paksa, mati kena akhirnya kena di bed 3000 gua dapat skater guys di bed 2000 udah gua dapat skater nih yo semoga enggak bapuk ini ya anjing di tol cok ngentit. ya ampun di tol Usman oke kuningnya kena uh oh, elah enggak apa, apa ya udah kali enam ya kuningnya Oke angkat tanganmu Usman Usman, anak durhaka, oke, hijau, gelasnya kurang satu, ngepet, jam kurang eh gelas kurang satu, biru, diamondnya pecah, segitiga hijaunya pecah, aduh, guys, guys. apa itu padahal gelas kurang satu, lo gak turun, coba ungunya pecah, pasti turun itu ya, oke, kasih us, oke. perkaliannya udah bagus sih, us. Us perkalian udah bagus ya usia. Ya. Hmm, ini kalau JP gua nggak akan tinggal lama, gua biru diamondnya kena, nggak akan lama-lama lagi buat malam mingguan ya guys ya. Gimana nggak bisa? Gak gua tarik mau udah lima ribu dikasih langsung dan udah dikasih 340 ratus empat Uh, memang terbaik rupiah 138 ya guys ya. Enggak ada obat co ungunya yuk pecah. aduh gak Masih santai, masih orang ada 3 spin lagi. Oh, -dit. Aduh ditol, guys. Oke, cincinnya masih kena, angkat tanganmu Usman. Oh, mahkotanya pecat cok. oh Angkat tanganmu, Us. Babi Usman ngentot. Enggak mau loh dikasih sama Usman. Hmm, ya udah ya, guys ya. Untuk ini, gua stop dulu aja ya. Gua mau withdraw dulu ya, guys. Ya, oke, okay, see you, bye-bye. Terima kasih.